menemani santai pagi kalian saat ini Bumi Minaka menyuguhkan kabar bahagia dan pastinya kabar terbaru dari Lesti dan Bilar di kabar pertama persahabat kita awali dengan kabar spesial dari Bundul Lesti Kejora yang mengunggah model video klip Yunita Ababil ini tentunya sebuah lagu yang Masya Allah isi lagu tersebut sangat dalam banget, sahabat, ya Kita lihat slide berikutnya. Ini ada sepenggal lirik lagu tersebut yang diunggah oleh Bunda Lesti. Bersamamu ku terjaga, bersamamu ku bahagia. Semoga kita selalu bersama, walaupun badai menghadang, kita takkan terpisahkan. Ini sepenggal lirik, namun luar biasa, persahabatnya dalam banget. Coba Bunda Lesti yang bernyanyi, "Oh, uh, pasti mantap banget, persahabat dia. Ya, masya Allah, mudah-mudahan ya Bunda Lesti selalu bersama dengan Papa Bilar, selalu bersama dengan tentunya keluarga kecilnya, dan bismillah, persahabat. Walaupun badai menghadang, Lesti Rizky Bilar tak akan terpisahkan. Amin. Yuk doakan buat rumah tangga Leslar Mudah-mudahan selalu rukun, bahagia, dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Namun di postingan ini perselabat ya Tentunya kita salvak dengan kalimat komentar yang diberikan oleh para fans Ini di luar masalah lagu Kali ini perselabat dari akun Hera 4003 mengatakan Si Kiki benar-benar yang gak ada Leslar masih aja nyebut Leslar Biar apa coba? Abiramzi Ramzi langsung bilang, Udeh, udeh, akhirnya si Kiki yang di-roasting sama Rina dan Marcel. Ternyata persahabatnya di acara indosiar semalam, itu ada tentunya acara roasting, si Kiki benar-benar persahabatnya masih ada menyebut nama Leslar. Namun kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar, begitu banyak respon juga yang diberikan, Diantaranya persahabat dari akun Instagram, Onchonuskoros mengatakan dia akan tahu fans Leslar banyak sekali Nyenggol cuan jadi bisa besok gak usah mampir-mampir, anggap aja di lagi di Leslar katanya tuh Persahabat ya, untuk semuanya sudah jangan pada mampir lagi ke acara-acara tersebut persahabat ya Hanya bisa membuat sakit hati saja, bismillah mudah-mudahan Leslar tentunya tetap teguh pendirian konsisten untuk tentunya memperbaiki rumah tangganya kemudian juga bersama kita lihat Alhamdulillah untuk tagar Leslar mulai kembali lagi ini Masya Allah mudah-mudahan ya persahabat semakin kompak untuk kita semuanya semakin solid untuk keluarga konoha dukung penuh Lesti dan Reski milar selanjutnya kita lihat juga persatu ada cadungan vitamin yang sangat masya Allah banget ya ada foto BBL yang diunggah oleh Papa Bila walaupun lihat dari belakang saja persahabatnya membuat kita semakin happy alhamdulillah ini sebuah vitamin yang sangat masya Allah banget ini dimulai dari foto dulu nih persahabatnya vitamin muncul Alhamdulillah BBL selalu menjadi penyemangat bagi kedua orang tua Dan kita lihat persahabat ini videonya Masya Allah Akhirnya muncul juga persahabatnya BBL disuruh milih antara tasbih dan lato-lato. Padahal gerakannya kayak mau ngambil tasbih kata Papa Bilar, eh yang diambil malah lato-lato. <laughs> Ini lucu banget, loh, sahabatnya. Masya Allah, BBL emang aksinya sungguh-sungguh menggemaskan Semoga sehat selalu, bahagia terus. Pokoknya doa terbaik selalu kita berikan. Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis oleh akun Bufir. Masya Allah, nih bayi makin pintar banget sih, tambah gemes aja kamu dah Gimana gak makin kangen? Kami ini saya, saya sayang amin, Masya Allah banget ya Selalu merindukan Selalu tentunya menantikan kejutan vitamin dari Leslar Family Kemudian di postingan ini pun begitu banyak komentar yang diberikan Di antaranya dari akun JVLSLR mengatakan ulang-ulang, tetap aja aku ngakak terus bufir Abang anu sekali sih arah tangan kanan tasbih. Eh, tiba-tiba tangan kiri beraksi ambil atau lato, lato. Si papap -pap sampai ketawa ngakak katanya tuh. <gifat> Ada juga tanggapan bersahabat ya dari akun Instagram msdian 2407 Masya Allah, Hafiz penyanyi, aktor, pengusaha, komedian, Good Jovati. Saya selalu yang ngak seleh, cerdas dan ganteng. Amin. Mudah-mudahan sukses kedepannya untuk Abang L. Ini penyemangat bagi kita semuanya. Dan pastinya, Baby L tentunya selalu membuat bahagia. Kemudian, kita lihat juga beberapa berikutnya. Ini ada tentunya kabar yang membuat geram seluruh para fans mengenai tentunya berita atau artikel yang diluncurkan oleh akun Insert Live. Yang beritanya itu ngadi-ngadi bersahabatnya Dan kita lihat di sebuah kalimat yang diunggah persahabat Dari salah satu fanbase Astagfirullah, media merah emang sampah Dan gak ada benernya Kalau diberitain Leslar, fitnahnya sungguh kejam Leslar sedang di rumah Allah Subhanahu Wa ta'ala Semoga yang berniat jahat terhadap Leslar mendapatkan hidayah dan akibatnya kita lihat kalimat kapsen yang ditulis juga oleh Kak Sentol Putih Bilar. Tolong report akun Insert Live beritanya makin ngadi-ngadi dan isinya fitnah. Tuh, para Memang beritanya sungguh di luar nalar. Judulnya aja ini ngeri banget, para sahabat ya. Kita hanya bisa mengucap astagfirullahaladzim saja. Mudah-mudahan Bunda L dan keluarga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Mau baca judulnya nggak tega banget persahabat ya karena ini tentunya kabar yang sangat benar fitnah dan di luar nalar. Ini kabar hoax tersahabat ya. Jadi untuk semuanya dihimbau juga oleh fanbase buat report akun Insert Live karena beritanya semakin menggading-gading. Yuk, sama-sama semakin kompak untuk dukung penuh Lesnar Family. Dan semoga semakin menjadi garda terdepan dari Lesti dan Reski Bilar. Dan kita juga bersama ya. Begitu banyak komentar juga yang diberikan. Salah satunya dari akun ini bunda, Anusko80 mengatakan... Sudah lama akun pergosipan saya blok biar IG tenang Kalau nggak admin-admin yang nge-share Mana tahu ada berita kayak gini Pasti rame lagi fans tenang Akhirnya bangkit semoga fans selalu berucap yang baik Doa yang baik, blog, report aja Dia buat berita gitu biar rame Insek naik, komenan naik, follower pun naik Tetapi persahabat ya Berita ini emang Membuat kita semuanya pasti marah banget persahabat ya Berita yang ngadi-ngadi, berita hoax, berita fitnah, mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya ya Dengan leslar yang selalu menjadi bahan, yang selalu menjadi topik utama di berbagai berita Mudah-mudahan kita semakin kompak dan salih terus untuk mendoakan yang terbaik buat keluarga kecil leslar Kita masih menunggu cidukan hingga kabar terbaru berikutnya di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru dan bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Selain berkomentar Bang bangin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.